Kembali lagi bersama Pak Eros Hompi Adi Tandra yang gagah perkasa laksana Barangkatut Ganda Eros, Ecos Roso, ganteng, tak terkalahkan iya. Kita ini ngomong-ngomong berada di mana? Kita di Cafe Koka Kafe Koka Kita Di tengah jantung Kota Rantempao iya, iya. Di sini Bang makanannya enak, iya. minumannya enak, iya. suasananya bener Sah Suasana tuh Iya Terus dengan kelembutan iya. Terus makanannya yang paling enak itu, Ain. semuanya enak yang ada yang paling, ada yang paling, ada yang, yang ter, yang ter, yang ter, ayam kampung. Nah, ayam kampung. yang ter, yang ter, yang ter, yang ter, yang ter, yang ter, yang ter, yang kebetulan yang punya yang ini juga salah satu ter, Owner. yang Owner. Owner parfum dan berbagai aroma-aroma lain baik untuk tubuh, ya kan? Untuk tubuh, untuk sepatu. Kalau sepatunya agak bau-bau busuk-busuk ya bisa disemprot. Kemudian foot untuk sepatu. Ya. Ini kan kami kan setiap hari pakai sepatu ya. Jadi setelah disemprot ini harum baunya sepatunya Jadi kalau pas berapa buta sepatu dan sebagainya itu tidak ragu-ragu, ragu-ragu. Ya, yang kedua, oh ini harus karena ini untuk kepercayaan diri. Untuknya aja loh. Oh seperti ini ya ini halumnya kita coba deh ini agak kayak cewek bang nanti saya dikira cewek yang itu enak kan? lembut ini enak jadi dua-duanya keren Ada dua varian ya. ini le lebih girly girly ini lebih soft dan hitam so, dan enak nyaman. Nyaman kita lebih percaya diri mm -hmm. karena tidak ada alasan untuk mengatasi bau mulut Anda. Hanya gunakan Bu Phantom Thank you. Thank you. kamu pakai parfum apa sih kok wangi banget? nih aku pakai ini edte dari Bupang dan kamu belum tahu? ini selain wangi ini juga tahan. mau coba? boleh? gimana? oke kan? Ya, itu selain wangi, itu tahan banget. Itu bisa sampai 12 jam pada kulit dan e, bisa 24 jam pada pakaian. Iya, itu bagus. Bu Bang Den.